halo teman-teman kali ini aku mau share ke kalian salah satu mie instan dari mie sedap varian korean cheese buldak spicy chicken sudah coba mie ini yuk langsung kita action aja kalau dari luar kita lihat menggiurkan sekali ya atur sendiri pedasmu tuh dengan keju bubuk dan juga pedas gila penasaran gak sih kayak apa pertama kita rebus dulu minyak Kemudian kita cek bumbunya Wah ternyata ada empat macam Apa aja sih? Yang pertama ada keju bubuk Kedua ada bumbu bubuknya Cabai bubuk level 1 dan level 2 Bumbu minyak Yuk Kita tuang yang pertama bumbu bubuknya Keju bubuknya bumbu Bumbuminya. Selanjutnya cabai bubuk level 1 dan level 2 Hmm, penasaran kan? Rasanya kayak apa? Yuk kita cek minyak. Sepertinya udah matang Dan kita sudah menggunakan air termos ya air panas. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk dan kita aduk-aduk merata. Sudah jadi sesimpel ini ya Wah ini yang bikin aku ketagihan Bumbunya benar-benar sekebun Kalian wajib coba ya Mantul Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and subscribe Cuma pedis gurinya Cheese boldak yang ommuat sedapnya